Bu ini ada dua bendera sedang berkibar di kota Sufa, Fiji. Ini bendera bintang kejora di kantor perempuan Fiji dan di sebelah sana kantor kedutaan besar Indonesia sedang berkibar merah putih. Ini rakyat Fiji dan ini sungguh luar biasa di mana dua bendera ini sedang berkibar dengan bebas tanpa ada tekanan dan intimidasi. Mungkin ini yang perlu diambil contoh untuk negara-negara lain di dunia dan pada waktunya bendera Bintang kejora dan Indonesia akan berkibar sama-sama di Jakarta.